Halo. Halo. Waalaikumsalam. lagi di rumah. Oh ya, boleh Iya boleh. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Yeah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk aja, enggak deh di luar aja. Oh, ya udah. Eh, kok cepet banget ngebut ya? Enggak, tadi kebetulan ada rumah temen. Sengaja ke sini mau mampir dulu ke rumah kamu. Hmm, ya udah. Iya, Ya udah masuk aja yuk. Gak usah deh di luar aja. Hmm, ya udah. Eh, entar, entar. Kenapa ini ada sesuatu? Aku benahi dulu ya, Rambikan Pada kemana kok sepi? Kayaknya pada keluar deh tadi oh, Keluar? Eh ya, aku juga mau ngomong nih sekalian Kamu kesini Jadi kan kemarin sore kan kita lagi nyoret tuh. Hmm. tuh Terus udah gitu kan kita pulang Eh Pas aku pulang tuh ya Tiba-tiba sepupu aku nyemperin ke aku terus dia dia ngomong gini katanya eh pacarnya pacarnya kamu itu katanya marah-marah sama sepupu aku suruh aku tuh ngejauhin kamu gitu oh, terus terus ya gitu aku nggak enak kayak gimana ya akhirnya aku kamu tuh udahan sama dia ya. emang tau dari mana dia udahlah jangan dibahas mending bahas masa depan kita aja kan aku udah bilang sama kamu aku akan putusin dia dan aku akan seru sama kamu, kamu tenang aja, kalau tiba waktunya kita hidup bersama, Seber aja dulu ya. Ya udah. <tell> <tell> <tell> Halo? Iya pak? Hah? Mobil? Iya, ini dipakai. Pulang dulu. Oh? Iya iya iya. iya sekarang ya Oh iya iya sekarang pulang nah, assalamualaikum siapa bapak kenapa emang? tadi suruh pulang katanya mobilnya mau dipakai hmm, ini udah aku pulang dulu ya terus mau pulang iya udah mau konterin boleh belum mandi ya? Aduh.. Nggak diajak duduk nih Eh.. Eh dikira nggak ada siapa-siapa? Ya -siapa. eh, itu kakak aku.. Udah, ayo mau apa Teh ngomongnya di luar aja? Ada apa ya Teh? Semalam aku mau kesini tadinya mau marah-marah sama kamu Emang kalian ada hubungan apa sama pacar Teh? Enggak, cuma temenan aja Ah masa sih? Yang bener deh Iya, kita cuma temenan aja. Lagian kan dari dulu kita emang udah kenal dari zaman sekolah. Iya sih kalian memang temenan, tapi ah masa ini cuma teman biasa aja. Kamu oh, bukan cewek, seharusnya bisa ngerasain dong perasaan aku sebagai cewek juga. Kita kan udah mau keunangan masih cuma gara-gara kayak gitu kita mau hancur. kita juga udah deket tangan, udah serem banget. Kita pasti blokir semua sosmed, pacaran kalian udahan. Aku juga tadinya emang menghindari dia soalnya aku juga tahu kalau apa sih dia itu kayak gitu orangnya enggak apa ya karena ngasih kepastian ke aku tapi dia tuh kayak ngejar-ngejar aku apalagi dari zaman sekolah. Jadi aku hargain usahanya dia, tutup dot tepetin aku dan lama-lama aku juga ya kayak dulu ya namanya cewek kayak gitu sama cowok begitu gituin sama saya. terus kamu juga mau sama dia kamu juga mau juga jadi pelampiasannya dia iya nggak apa, apa aku suka sama dia nggak apa, apa aku jadi pelampiasan dia emang itu dari sih aku kok eh tahu nggak dia dapat usaha dari siapa aku loh yang biayain dia kita kan mau usaha bareng mau sukses bareng udah mau serius keluarga kita juga udah udah srek, udah saling percaya Ya udah kalau masalah itu kan bukan urusan aku. Itu urusan teteh sama laki harga dia. Ya udah, ya udah teteh minta maaf. denger dari AA kamu tadi kamu disomperin cewek emang ada masalah apa katanya soal cowok coba cerita iya ma jadi tadi tuh pacarnya cowok itu nyamperin aku terus udah itu mereka udah tunangan aku nggak tahu kalau mereka itu tunangan dia juga bilang mereka tuh keluarganya udah deket terus dia juga bahas usaha mereka aku tahu kita itu udah nggak sebanding sama dia cuman cuma aku tulus sama dia aku rela tunggu dia mah tapi balasan dia kayak gini ke aku udahlah nek mungkin kalian bukan jodoh lagian ya di dunia ini banyak cowok yang suka sama kamu yang sayang sama kamu mungkin mereka lebih serius sama kamu. Cuma, kamu ini aja yang belum tahu. Lagian, kan, anak mama ini cantik. Siapa sih yang gak suka sama kamu? Udahlah, hen. Eh. Lagian, kita udah sebalik sama mereka. Kita harus sadar diri aja, ya. Lagian, udahlah, kamu lupain aja dia. Karena kan gak baik juga, kan? Kan, dia udah punya tunangan. Lagian, kan, kamu tenang aja, ya. Mereka kan masih tunangan Siapa tahu kalian kalau jodoh nanti kalian dipertemukan lagi Mendingan kamu fokus ke kalian kamu aja Ke cita-cita kamu Biar kamu bisa bahagian orang tua Terus kalau kamu bingung masih bingung terus kemudian kamu selatih sekolah aja ya